Inilah keseruan dan jatkina 2022 dirgahayu republik indonesia cukup yang cukup, cukup. cukup. Biar yang lain naik lagi Pak cukup turun dulu turun dulu yang lain naik cukup dulu silakan turun lagi turun lagi turun lagi ya cukup cukup Silakan yang selanjutnya sekali, wow. Sangat melelahkan sahabat gue itu batang pinangnya itu sangat licin karena ada olinya terima kasih yang sudah bergabung dengan Ahmad A81 ini adalah momen panjat pinang 2022 yang mana untuk memeriahkan acara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ah turun lagi ala kuat ayo mulai naik lagi berusaha mencapai target hadiah yang ada di atas untuk personalnya atau tim itu lima orang akhirnya berhasil naik juga akhirnya hadiah diborong semua Jangan dan